Ku di tanganmu, ku di hatimu, di fikiranmu, di rencanamu, tak pernah Hatimu, di fikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan Di hatimu Di fikiranmu Di rencanamu Tak pernah ku sendiri Ku ditanggu hiranmu di rencanamu tak pernah ditinggalkan ku di tanganmu, ku di hati pikiranmu di rencanamu, tak pernah ku Rencanamu tak pernah ditinggalkan Tak pernah ditinggalkan Tak pernah ditinggalkan